Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan traderku semuanya Semangat ya di hari Senin ini Nah sudah berapa hari saya tidak memberikan sinyal Karena akan sedang tidak enak badan ya nah, Sekarang saya akan memberikan sinyal Di 1, 2, 3, 4, 5 market Ya 5 market ya mungkin stamina sudah fit kembali Saya akan memberikan Sinyal-sinyal ya. Untuk melakukan posisi di Forex market. Ya, nah, ini market USDCHF ya. Untuk market USDCAD targetnya kemarin di sini dia turun dulu ya. Cuman sekarang dia break lagi dan kebetulan sekali saya sudah membuat area-area supply nya dia yang dimana area supply ini berpotensi dia untuk melakukan penurunan ya. Nah. Dia sekarang ada di area supply. Dia ada di area supply ya. Ini saya bawahkan dulu untuk skenario open sell dan skenario open buy. Saya kasih dua skenario ya. Kenapa di sini saya lanjutkan untuk open posisi sell karena sebelum dia melakukan kenaikan lebih tinggi lagi dia akan turun ke zona. Jadi spek saya untuk yang dia akan melakukan penurunan karena dia memasuki zona supply ini dia dan di sini ada area support juga kuat sekali ya. Jadi untuk HRCF, rekan-rekan terhadap semuanya, kita dapat melakukan open, open policy sale ya, open posisi sale di sini. Hmm. Sembolisan ini price nya 098905 SL-nya, dan nya sudah saya berikan juga. Silahkan di copy saja, rekan-rekan traderku semuanya ya. Lalu setelah dia melakukan penurunan, karena ini ada tekanan yang cukup kuat kenaikannya ya, dia menembus daripada zona supply pertama. Jadi dia akan melakukan kenaikan ini sekarang yang saya buat jadi untuk rekan-rekan nanti setelah take profit Mudah-mudahan dapat profit di sini ya open sell nya juga Lalu kita dapat melakukan open posisi buy ya. Open posisi buy ini areanya price nya nih ya 098 194 ya Silahkan di copy saja rekan-rekan semuanya Ini untuk insya Allah karena Ya, ya tuh cantik sekali. Ya, ini udah beberapa minggu saya analisa ya, jauh-jauh hari. Ya mudah-mudahan sekui skenario yang saya buat ya. Ini ada area supply, ini area support, di kuat untuk dia melakukan penurunan terlebih dahulu. Setelah melakukan penurunan, barulah dia melakukan kenaikan. Kenapa saya taruh di sini? Karena di sini ada area rally, base rally ya. Saya taruh di sini saja open buy nya ya datang sini juga ada area support juga support resist resist support saling berdampingan ya di sini ada area dan area support ya, di sini jadi, kuat sejajar ya dengan area untuk open buy jadi silahkan open buy di area sini ya, dengan rekan-rekan semuanya USD CEA turun dulu baru naik karena meskipun dia melakukan tren turun dia tidak akan turun terus turunnya jadi area ada area zigzag zigzag gitu ya naik turun naik turun naik turun seperti itu ya itu spek saya dan memang seperti itu ya kalau dia untuk zona trendline line kita market Euro USD. Ah, Euro, USD. Yeah. Euro USD, kita kedai dulu. Ah. Wow, wow, uh, oke! Okay. Untuk Euro USD, ya, di daily, dia masih akan melakukan penurunan, ya. Why? Kenapa? Karena di sini dia tidak membuat area tertinggi dia, tertingginya juga tidak terlalu tinggi ya. Nah sekarang dia sedang turun dailynya, jadi spec dia membuat lower low terlebih dahulu. Jadi untuk area low ini akan tertemu, dia membuat lower low baru ya. Buat teman-teman yang mau open posisi sel Euro USD dipersilahkan, tetapi di sini saya tidak akan melakukan apa namanya. Ini? Hmm, saya tidak akan melakukan memberikan price harga kenapa ya karena ini sudah tersentuh targetnya ya kemarin. Cuma saya tidak memberikan sinyal ya. Saya hanya untuk open position diri saya. Jadi saya tidak akan memberikan sinyal untuk kilo USD. Tapi buat teman-teman yang mau open position. Saya anjurkan silahkan ya. kalau stop loss nya taruh di sini Kalau mau ya terkaitkan semuanya. Ini time frame nya saya terkaitkan dulu. Karena untuk market Euro USD dia masih kuat turun ya, kita dapat open sell di sini, spot loss di sini. mau ya, saya buatkan area nah, sini. Saya buatkan lah, gak apa-apa price price SL TP Kita dapat price nanti setelah dia melakukan kenaikan terlebih dahulu ya. Ini area aman dia untuk kita melakukan open posisi sell tapi saya tidak anjurkan untuk langsung open posisi sell ya take profit level, tadi taruh di SL, sorry sorry take profit, ini lalu stop loss kenapa saya berikan sekalian saja ya ini untuk open posisi sell-nya Stop loss di area 105405 silahkan taruh stop loss di situ lalu untuk take, lalu untuk price-nya di 1038 ya kita dapat price sell di situ kenapa ini area aman menurut saya karena sini ada drop base drop base ya kalau mau open tunggu dulu sampai dia naik sekitaran masuk di area base drop base drop lalu kita boleh melakukan open posisi sell ya untuk tp silahkan disesuaikan karena untuk market zero usd dia belum membuat lower low jadi kemungkinan dia untuk terjun bebas masih sangat kuat ya uh, terjun bebas masih sangat kuat ya jadi boleh lah ya USD, silahkan uh, lanjut market xl usd Nah, XAUUSD ya, hari Jumat kemarin ada news dia break langsungnya signifikan sekali besar Nah, saya zoom out dulu Ini area supply dia ya, sudah terkembus juga ya. Dia masih dalam zona trendline turun Kita ubah ke daily uh, Halangan WSJT pop up Daily ya dia masih dalam zona trend line open sell open sell ya tetapi di sini saya anjurkan untuk open posisi buy ya kita dapat melakukan tp dan slnya juga ya saya kasih kasih area areanya. sedikit besar ya ini untuk area TP nanti ya dia ya. turun dulu. ini area TP nanti dia yang turun lebih jauh tetapi di sini ini saya sudah menganjurkan untuk open posisi buy terlebih dahulu ya ini zona aman kita melakukan open posisi buy kenapa karena di sini ada area Resist, resist kecil ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat. Ada empat area resisten. Yang menurut saya ini cukup kuat sekali untuk ketahanan dia. Untuk balik arah menjadi naik ya. Sebelum dia naik. Jadi dia turun dulu sampai sini. Setelah masuk di area sini. Dia naik ya. Jadi skenario nya seperti ini. Dia naik nih. set set, nah, ya. set, lalu dia naik kembali ya. Nah ini skenario yang akan saya buat ya untuk XAUUSD ya. XAUUSD dia masih cukup kuat untuk melakukan kenaikan dan nah, ini area-area boleh teman-teman catat ya area kita dapat price 1881 nanti di area 1881 lalu stop loss di 1843 lalu tp di 1887 untuk tp kenapa saya taruh di sini ya supaya teman-teman dapat mencapai profit terlebih dahulu sebelum dia mencapai target profit yang paling besar di sini ya. Sebetulnya untuk EURUSD untuk EURUSD ini dia masih akan melakukan kenaikan ya. Kenapa saya taruh area untuk TP sangat jauh di sini ya. Tapi saya buat area-areanya karena di sini ada area drop, drop dan juga ada area support sangat kuat sekali di sini tuh banyak satu satu dua tiga empat lima enam tujuh tujuh halalan profit drop juga jadi kuat untuk dia turun setelah masuk di zona ini makanya saya gambarkan sampai sini lalu take profit saya sampai sini ya kenapa biar teman-teman biar mendapatkan profit tapi dahulu tidak menunggu terlalu lama tapi kalau mau menunggu sampai lama silahkan di sini taruh tp nya lalu sl nya taruh di sini ya. SR-nya sekitaran body handle ini di harga 1832 lalu TP-nya di sini ya. 1914 ya. Boleh open buy untuk market SAU USD setelah masuk memasuki jualan 1881. Sekarang belum ya, Mbak baru di 1863. Ya. Eh. Sorry, sorry. Ini area berapa nih 1856 ya. Price-nya aa uh, uh, siap. Hampir salah saya ya. Pantesan. Nah, 1856 kita boleh open posisi buy lalu SL di 8 SL di 1843 ya TP di 1887 ya ini untuk yang pendek untuk yang panjangnya price-nya masih sama taruh SL-nya di sini 18 1834 lalu TP nya boleh taruh di ini teh harga 1912 ya oke okay. untuk LUSD dia masih cukup kuat untuk melakukan kenaikan lalu GBPUSD wow GBPUSD sama seperti euro EURUSD ya jadi kita masih dapat melakukan open sale why karena, eh uh, siang, ya, halaman mulai like, head up. Karena, ya, tren utama dia sedang turun, tuh ya. Uh, cantik sekali, the break, ya, lebih dalam lagi. Lalu, poin pertama, tren sedang turun. Poin kedua, dia belum membuat lower low. Yang ini masih ada low yang belum dia buat, belum dia tembus, menjadi lower low baru. Ya. Jadi, expect saya, dia sampai sini why sampai sini karena di sini nih nih ini ya ada area best dia untuk melakukan kenaikan ya di sini ya jadi saya taruh lebih rendah ya kenapa karena takutnya dia menembus lalu mencapai titik terendah dia di sini best dia tapi di sini juga ada nih ada area best juga Best rally di sini ya Nah ini drop best rally Best drop best rally Ya di sini ada area kuat juga Jadi saya taruh areanya di sini di Satu titik satu kita boleh TP di sini Speknya GBPUSD ya, New ini sama dia harus membuat lower low terlebih dahulu ya, baru dia pel. Nanti menunggu rejection bolehlah open posisi buy ya untuk GBPUSD dan New ya masih sangat kuat turun. Kita rubah ke USD chart. Aduh, USD chart ya udah dicat, ahahaha, ah. oke, okay. bentar ya, tarik kopi dulu biar fokus analisanya. ah, tap, mm -hmm. daily, daily kuat naik ya tapi di sini dia mau memasuki area base ya ada area resisten 1 2 3 berarti 3 area resisten dan nah, di sini ada area drop base drop jadi sini kalau ya kalau ya ini skenario saja kalau ini naik ini kan daily jadi cukup lama kalau dia menyentuh area sini kayak supply nya dia kita tunggu ada rejection baru kita open posisi sell ya tapi kita perkecil lagi time frame nya biar lebih jelas kuat mm -hmm. sekali dia membuat beberapa best best best best dah oke okay. hmm, ya chat USD chat kita dapat open posisi sell ya setelah memasuki zone, setelah memasuki zone base, dia ya, short position di sini, TP sini, stop loss sini, dapat open sell. Sell, price, SL, price, SL, TP. Nah, kita dapat price enterprise di sini ya. Ini harga price nya dia harga aman kita untuk open posisi sell, lalu taruh stop loss. Guys, double klik set stop level di sini cocok sekali. Mm -hmm, lalu tahu TP-nya saya taruh di sini. Why? saya taruh di sini. Saya akan jelaskan. Karena di sini ada area rally, base rally ya, di sini ada rally, base rally, base rally ya. Jadi saya taruh di sini ya untuk take profit. -nya. Take profit di 1.27334 lalu SL-nya di 1.29478 lalu price di harga 1.28896 untuk USD chart. Nah, jadi begitu saja analisa dari saya untuk lima market ini ya. Untuk USD. Untuk chf dia akan melakukan penurunan ya. Wah, Iya dia sudah belum aja, baru aja masih sinyal dia mau menyentuh area stop loss ya. Sebentar nah, kita analisa lagi ya untuk open sell-nya nih karena dia pasti akan turun ya. Jika USD dia akan tetap turun tapi untuk take profit untuk price nya untuk harga aman di sini tidak dianjurkan untuk langsung kita melakukan open posisi. Ini skenario pertama, tapi setelah saya melihat, nah sekarang karena sudah lewat beberapa jam ya beberapa menit, kita dapat melakukan Lagi sama ya udah masih sama lah sama. Masih sama. So, USD, oke okay, sebentar lagi ya. IPB USD, oke. Okay. Ini juga oke. Okay. Nah untuk kita balik dulu ke USCHF. USCHF maksudnya. Mumpung belum saya publish nih ya di Youtube. Jadi untuk USCHF dia mendekati area stop loss yang dimana sudah saya taruh ya, area stop lossnya. Nih ya. Nih, pasti ada kemungkinan saya upload jam 13 jam 5 jam jam 3 sore ya jam 3 sore nanti nih baru bisa ke upload ke YouTube buat temen-temen yang mau Open poesiesel silahkan ini dia masih dalam John dia masih masih dalam John masih dalam John Open sale ya kalau ini tertembus nih ya tertembus sampai sini kita taruh saja di sini di sini kita dapat open sell ya lalu open buy nya juga naikkan di sini jadinya ya di sini open buy sejajar tidak sejajar oke nah ini skenario kedua cuman tidak akan saya tulis lagi sl dan tp-nya yang penting, tadi, ya, tadi skenario yang pertamanya dulu, ya, harus tertembus. Ya. Saya kembalikan ke awal dulu, ya. Ini skenario, skenario pertama, tapi kalau ini dia berhasil tembus ke sini, ya, artinya untuk skenario pertama gagal, lalu skenario kedua pun menjadi gagal, karena area SL-nya tertembus, tapi siapa tahu market siapa, tidak ada yang tahu. Nanti dia turun, turun, turun, turun. Lalu, bye. Yang jelas, dia harus turun terlebih dahulu sebelum melakukan kenaikannya. Mungkin sekian ayat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.